Oke, setelah Anda tahu posisi 1-8 dari 10 film India seru nggak membel. Sekarang saatnya kita bahas posisi 9-10. 9. Gunjan Saxena, The Cargill Girl Film biografi ini didasarkan pada kehidupan Gunjan Saxena, seorang pilot angkatan udara India dan salah satu dari sedikit wanita di dinas pertahanan yang didominasi pria. Lahir dari keluarga militer, ia bergabung dengan Angkatan Udara India pada 1996 dan merupakan satu-satunya wanita yang mengambil bagian dalam misi tempur selama Perang Kargil 1999 di India. Bintang muda Bollywood Jahni Kapoor memainkan peran utama dalam salah satu film India terbaik 2020 ini. Gunjan tidak memiliki banyak sekutu perempuan dalam film tersebut, tetapi film ini menggarisbawahi seksisme sehari-hari dan wanita misogini kasual yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, Gunjan berhasil mencapai impian masa kecilnya untuk menjadi seorang pilot, sebuah visi yang indah bagi setiap wanita yang ingin melebarkan sayapnya. 10. Sir Sir mengangkat kisah cinta yang tidak biasa. Film India terbaik 2020 ini mengisahkan struktur kelas yang ketat dan batas-batas masyarakat India, ini adalah kisah cinta yang mustahil. Sir menceritakan romansa antara Ashwin, Vivek Gomber, Kelas Atas dan Ratna, Tilotama Som, pelayannya. Ratna adalah seorang janda muda dari sebuah desa kecil, yang datang ke Mumbai untuk mencari pekerjaan dan ingin memenuhi mimpinya menjadi perancang busana. Ashwin adalah seorang penulis yang telah kembali ke Mumbai dari New York setelah kematian saudaranya untuk membantu menjalankan bisnis keluarga. Sekian video tentang 10 film India seru gak membel ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.